halo guys ada yang tahu nggak ikan ini ikan apa guys aku ngertinya <laughs> ikan caih gitu ikan caih ini ada betik ada tempe mas apa hari ini, ini laapan sederhana laapan sederhana kayak apa laapan ikannya ikan ini terus, terus pakai sayur singkong sayur singkongnya, singkongnya mana masih ini guys, dibersikin. sayur singkongnya belum dibersihin guys. Okay, guys. Ini masak sayur singkong. Eh, biasanya ini sayur singkong saya. Ikannya ikan timpi uh, sama ikan apa ini nggak ngerti ya, aku, namanya ikan cakek. Ada peti kecil mantap kali hari ini guys. Okay. ini masak cuci berasnya dulu. Berasnya dicuci yang bersih jangan sampai kotor. oke guys masakan rumahan guys. Gak jarang di YouTuber orang masak, kemarin model kayak gini hampir gak ada. Jadi ini pertama kali masak rumahan. Guys, saya bersih belum lama kali bersihnya. oke di berasnya terus habis, itu lagi guys. guys sampai hai, Terus, habis itu dimasukkan ke magicom buat dimasak. Sekarang tempenya digoreng, guys. Hai, guys, Sampai yes. digoreng hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, belum, guys pentingnya digoreng terus dibalik dibalik-balik guys tambah lagi ini ketolong masakan tempe tempe masak kayak kesukaanku tuh kata-kata yes guys ya yeah, guys eh sudah dimasukin semua tempenya sisa ikan sayaknya ya ini menunggu garing dulu sampai garing betul sampai matang ini tempe sama tahu nah ini ntar pasti tak gaduh sama aku guys pasti lah guys. ya masak tempe sampai matang balik balik guys. Masakan rumah yang nggak pernah ada di YouTube. Di YouTube gak ada, guys. Orang masak kayak orang bikin konten masak kayak gini gak ada. Oh, enggak yang mewah-mewah tempatnya. Itu pasti ya, apalagi artis. Kagak mau Oke, ini nasinya dimasukkan terusnya dimasukkan cabean <tuk> di sedikit buat dimasak. Dimakan bab. Oke, guys. Sambil menunggu Timpehnya matang Sambil menunggu Timpehnya matang Ini adalah masakan rumah Masakan rumahan Berapa menit Timpehnya tempe Ini sedikit butuh pengen sementara aja nih tempe. Oke okay guys, sekarang tempenya udah hampir matang. Takunya belum balik, udah hampir matang juga guys. Saya belum ya, masih belum warna kuning. Oke guys, guys, guys. Berdua itu lebih asyik, guys. kita punya mas Hah? Kalau anak? Guys, ini kita lagi berdua di rumah. Lock, lock. Hai, guys. Okay. Anaknya lagi sekolah, guys. Lagi, lagi masak. Anaknya lagi sekolah, guys. Oke, okay. kita masih masak di rumah nih. Oke, dibersihin. Terus habis itu diapain sayurnya? Direbus. Hah, direbus ya? Ya, ya. direbus sampai matang sayur singkong bikin sambal. Guys. Oke. Tak pengin cabe hijau ya, bikin sambal hijau lah enak ya. Iya. Ya, udah Yang penting intinya itu makan, guys. Gak perlu mewah-mewah. -mewa. Jadi konten-konten kayak gini nih yang jarang di YouTube. Sudah. So, eh, Ih, mantap kali ini guys. Tempe nya sudah matang. Makanan paling nikmat, paling enak. nya sudah matang. Tapi nya di mana bu? Belum. Ntar lagi. guys. Oke, guys. Cukup di rumah saja. Sudah oh. apa? Pergi kan? Oh ya. Karena waktunya gua rengikan ikan ini loh. Waktunya gua rengikan ini guys. Eh. Uh biar ikannya enggak lompat-lompat, ini kasih keribu ntar oh, dikasih keribu barisannya oh. jadi biar enggak lompat-lompat ya oke, okay. sementara ini belum matang, ikannya dimasukin ditaruh ikannya kenapa ya kalau kita goreng ikannya itu enggak boleh dicocir kepalanya tahu ini namanya ikan kamik ya ah. hanya yang tahu nama ikan ini, boleh deh komen di bawah hmm. ya aku kebetulan gak ngerti kalau misalnya ikan apa ini ini lah apa namanya kenapa kalau goreng ikan kepalanya harus diseling-seling selang-seling selang kayak gini kenapa? karena kalau nanti kepala sama kepala sama kepala gitu ini gak matang-matang karena mereka ngobrol oh gitu ya Ya matang-matang ya karena <laughs> mereka kan ngobrol oke tahunya dihentasin diangkat tangannya oke, sudah matang ternyata tahunya ya nya udah matang. Oke. Sekarang tinggal nurikannya matang, Guys. Ada dasarnya papanya, nggak perlu sambal pun tetap enak buat aku ini Makanan itu sejak kecil. Tapi nggak tahu namanya. nggak tahu namanya bahasa Indonesianya apa. Taunya bahasa Maduranya ikan caek gitu. Oh, yang tahu boleh komen nih di bawah. Maduranya. Wow. Majurannya 100% guys. Maduranya apa? Nah, ini ya emang bersisi kan ya cuman nggak tahu nama ikannya ikan apa ini guys eh yang tahu boleh komen di bawah ya boleh komen di bawah yang tahu nih yang tahu namanya ikan ini boleh komen di bawah kebetulan aku sendiri emang betul betul benar ikan kita lagi ini udah matang kita ini, ya. lama ini daun singkong. Sudah daun singkong, guys. Ini ini cukup lumayan lama harus daun Oke, guys. Masakan kampung, guys. Masakan rumahan. Masakan rumahan. Guys, rumah. rumah. udah matang, guys tau ledim astoledim astoledim astoledim astoledim. Jantu, guys. Sambal, teh, guys. Terus ini dia. Ikan favoritku. Hmm. Enak betul, guys. Yes. Hmm. Guys. Hmm. paling enak guys guys kita makan dulu makan siang Don't lupa klik like dan subscribe ya komen di bawah oke okay guys thank you thank you thank you semuanya